Halo Sobat Bediler dan para pencinta Senapan Angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Riffle Kediri Jawa Timur Oke sahabat Bediler dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya sahabat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas Senapan Angin PJP Fusion 2560 Double Tabung Stay Ranting yang lagi Ready stock di Jaya Air Riffle Nah dan daripada kalian penasaran Oke yuk langsung saja kita lanjut Ke video yang lebih detailnya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 Nah jadinya seperti ini sahabat video untuk tampilan senapan anginnya. Jadi senapan angin ini e, sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang dan besar, nah jadi e, senapan angin ini lebih dikhususkan untuk buruan hewan besar ya sahabat bedire jadi seperti babi, biawa dan hama jenis yang lainnya nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat Bidiller. kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki double tabung ya sahabat bedire jadi untuk uji powernya pun lebih kuat dibandingkan dengan senapan-senapan ngapan angin yang lainnya ya sahabat Bedidar dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazine ya sahabat bedire, jadi untuk magazinnya ini berisi 14, jadi sahabat bedire tidak perlu repot-repot memasukkan mimis secara satu persatu, kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di ujung tabungnya ya sahabat bedire, nah manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan di tekanan maksimal yaitu 3000 PSI dan mampu menghasilkan uji power hingga 1100 fps ya sahabat bediler kemudian untuk grandel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler jadi semakin banyaknya tarikan dari grandel senapan angin ini maka semakin besar pula uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini ya sahabat bediler. Dan untuk visirnya ini ada dua bidikan manual ya sahabat bediler. Jadi yang pertama di ujung laras dan yang kedua ada di bagian belakang senapan. Nah visir ini juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak keakuratan hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler. Oke sahabat pediler untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.425.000. Ya. Sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan double tabung plus dilengkapi dengan magazin dan manometer ya sahabat pediler. Nah untuk harga secara full setnya sahabat bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya iRiffle. Nah untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu oke sahabat bedir mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin PCP Fusion double tabung yang lagi ready stock di Jaya Airyfall semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bedir yang sedang mencari